الله أكبر الله أكبر الله أشهد أشهد اللّه لا إله ألا, إلا الله إلا الله وأشهد, وأشهد أن أن محمد محمد عبده عبده ورسوله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 Siapa dan seperti apa kisah narasumber kita dalam video kisah alaf kali ini? Tanpa menunda lebih lama lagi, mari kita temukan jawabannya dengan langsung menuju ke video beliau. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan nama saya Anissa saya pertama kali mu'alaf itu di Desember 2018 perjalanan saya menjadi mu'alaf itu berawal dari keinginan saya melihat eh, lingkungan sekitar saya rata-rata adalah muslim jadi saya merasakan Islam itu nyaman bagi saya itu ketika bulan Ramadan dimana setiap bulan puasa saya melihat teman-teman saya berkumpul dengan keluarganya seperti buka puasa, sholat rawih dan Lebaran itu kayaknya apa namanya menyatu dengan keluarganya tapi setelah saya bedakan dengan agama saya dengan hari raya Natal itu jauh sekali bedanya jadi itu yang bikin saya oh ternyata Islam ke keluarganya dapet ya yang bikin saya mantap untuk masuk Islam adalah ketika saya mendengar suara takbir pada malam takbiran di saat saya mendengar suara takbir itu saya ngerasa adem sekali gitu jadi itu yang membuat saya mantap berawal dari teman saya pertama saya diajak untuk kajian untuk kajian dan di situ posisinya saya belum mu'alaf sama sekali jadi saya diajak kajian dan saya dipinjemin e, gamis kerudung dan di situ saya dikenalkan oleh salah salah, salah satu ustazah e, dimana ustazah itu juga seorang mu'alaf dan dia adalah mantan pendeta jadi di situ saya dikasih apa namanya dikasih pencerahan masuk Islam tuh seperti ini jadi mualaf tuh seperti ini dan di hari itu setelah saya pulang kajian di situ saya memantapkan diri oh saya harus mualaf saya bisa mualaf seperti ustazah ini gitu Setelah saya resmi menjadi seorang mu'alaf, kehidupan saya berubah 100% Jadi disitu saya mulai belajar sholat, terus saya pelan-pelan belajar mengenal tulisan-tulisan Arab Yang sebelumnya saya tidak mengenal sama sekali, tidak bisa membaca sama sekali tulisan Arab sampai Sampai detik ini saya masih proses belajar, belajar, belajar, belajar Perbedaan sebelum dan sesudah saya menjadi mu'alaf itu sangat jauh beda Sangat jauh beda Jadi dimana ketika saya merasa banyak masalah Saya lari ke sholat Alhamdulillah setelah saya menjadi mu'alaf Memang uh, faktor yang bikin sedih itu adalah di keluarga, karena di keluarga saya sama sekali 100% itu non muslim, jadi e, benturan benturan semua e, ocehan, caci maki semua saya dapatkan dari keluarga dari situ saya dibilang anak durhaka anak tidak tahu diri, anak tidak tahu diuntung, sampai pada akhirnya saya diusir dari rumah di situ saya e, mencoba untuk tetap bertahan hidup terus alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan kerjaan yang baik dan saya sekarang hidup sendiri saya <laughs> saya hidup sendiri sebatang kara jadi tidak ada keluarga yang mau tidak ada, sampai detik ini tidak ada keluarga yang mau uh, menanyakan kabar saya keberadaan saya itu tidak ada dan sampai saat ini ya cuman teman-teman-teman-teman saya saja yang support saya sampai pada detik ini kalau sampai pada detik ini sih uh, anak mana ya uh, yang uh, tidak rindu sama orang tuanya, karena saya juga anak pertama, anak perempuan pertama di keluarga, saya dua bersaudara, yang satu adik saya laki-laki, dan saya anak perempuan satu-satunya, dimana sebelum saya mu'alaf itu, memang keluarga saya sangat-sangat memanjakan saya gitu, jadi benar-benar perhatiannya sangat lebih ke saya gitu, jadi dan setelah mu'alaf ini memang saya benar-benar tidak dianggap sebagai anak Saya dikeluarkan dari rumah eh, tanpa sepotong baju waktu itu Tanpa sepotong baju saya diusir dengan caci maki Saya dibilang anak durhaka, anak tidak tahu diri Yang sudah dikuliahkan mati-matian, anak tidak tahu diuntung Saya kangen banget kangen bapak, kangen mama, kangen adik. Kalau seandainya adik, bapak, mama, kalau lihat kakak di sini, kakak cuma bilang kakak udah dewasa, kakak nentuin jalan hidup kakak sendiri. Kakak sayang banget sama mama, sama bapak, sama dedek. Kakak kayak gini tuh bukan jadi orang jahat. Islam itu bukan... Islam itu nggak jahat yang seperti bapak sama mama. Kira Islam itu bukan teroris, pak. Jadi, kakak kayak gini, kakak pengen jadi lebih baik. Kakak tetap jadi anaknya mama sama bapak. Kakak nggak berubah jadi orang lain. Nggak, cuman kakak punya kepercayaan yang berbeda dari bapak sama mama kakak selalu berdoa setiap sholat bapak sama mama tuh sehat terus panjang umur kakak pengen setiap kakak gajian tuh kakak pengen kasih mama sama bapak tapi karena bapak sama mama ngebatesin hubungan ini kakak bisa apa tapi insya Allah Allah bukain pintu hati mama sama bapak biar bisa terima kakak lagi terus biar Allah juga yang buka pintu hati mama sama bapak, supaya bisa dapat hadiah dari Allah Alhamdulillah Allah ngasih saya orang-orang baik, orang-orang yang tulus buat saya karena saya percaya Allah tuh pasti Pasti nunjukin jalan yang terbaik Pasti buka jalan buat orang-orang yang percaya sama Allah gitu. gitu aja sih Itu pengalaman saya Sebelum dan sesudah menjadi Mualaf Alhamdulillah Allah ngasih hidayah yang begitu luar biasa Karena Awalnya saya ragu Tapi Allah mantepin diri Berawal dari ikut kajian itu Sampai dipertemukan oleh seorang mantan pendeta Itu luar biasa Filah sobat F Astronot Rahimokumuhloh, semoga kita bisa memetik ibroh dari kisah saudara baru kita tadi dan membantu dalam memberikan semangat bagi kita untuk selalu berusaha menjadi hamba yang bertakwa kepada Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat, itulah yang saya hormati serta sayangi. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Namun, sebelum video ini saya tutup, seperti biasa, izinkan saya untuk meminta dukungan Sobat bagi keberadaan channel kami ini